Hai semuanya, hari ini Kristal bakal kasih kamu kejutan yang luar biasa banget. Kira-kira apa ya? Hari ini adalah temanya bulat, kencang, dan juga tajam. Hai teman-teman, balik lagi di channel Youtube gue, yang Kirawan Hari ini kita bakal membahas sesuatu seperti yang tadi tal ngomong. Sesuatu yang bulat, kenceng, dan tajam. Apa itu? Gue bakal sharing sebentar lagi. Jadi konsep kita hari ini adalah kita membuat sesuatu dengan uh, projection attachment-nya dari Godox. Yang tadinya sebenarnya dari S30 gitu ya, cuman sekarang dia muncul uh, mounting buat bowennya. Jadi hari ini kita bakal bikin sesuatu yang mungkin sebenarnya terlihat simple, tapi tidak akan mungkin bisa dicapai, tidak mungkin bisa diciptakan tanpa alat dan aksesoris ini. Gimana kelanjutannya? Tunggu aja ya. Oke, jadi hari ini kita akan bermain-main dengan senjata kita hari ini, yaitu ini. Jadi ini adalah Godox uh, projection attachment Di dalamnya ini sebenarnya sudah ada lensa Yaitu yang kebetulan hari yang kali ini gue pakai adalah lensa 85mm Jadi dalamnya ada lensa Nah tujuannya ini adalah memfokuskan cahaya Nah ini mesti hati-hati banget buat dikunci gitu ya Jangan sampai jatuh Nah kalau misalkan teman-teman mau lihat Dalamnya adalah sekira-kira seperti ini Jadi begitu dibuka dalam ini ada lensa Nih ini adalah lensanya Jadi lensanya ada macam-macam Ada 60mm, 85 mili, ada 150mm, 160 mili gitu Jadi ini kita pasang di sini Tujuannya untuk memfokuskan objeknya nanti uh, Jadi shadownya seberapa kita mau keras Seberapa kita mau lebih soft Itu bisa diatur pakai uh, ini Jadi jarak fokusnya ini Itu akan menentukan seberapa tajamnya Dan kemudian ini akan dimasukkan ke dalam uh, Projection attachmentnya ini kemudian kita kunci sampai dia sudah menyatu jadi dia tidak akan lost keluar gitu ya oke okay. jadi kalau begitu kebetulan nih uh, biasanya ini akan dipakai di Godox S30 itu continuous light cuman karena gue lebih sering untuk main di uh, lighting lighting studio light gitu jadi gue akan perlu cara untuk masukin ini menggunakan ini ke dalam sini karena ini sebenarnya attachmentnya untuk godok S30 gitu jadi akan perlu satu alat lagi yaitu ini konverternya buat uh, Bowen ini konverternya buat Bowen jadi ini bisa dipasang ke lampu AD400 Pro kenapa AD400 Pro bukan AD600 Pro karena Lampu LED-nya AD400 Pro itu muat di sini. Kalau AD600 Pro nggak muat. AD1200 Pro juga nggak muat. Jadi untuk saat ini yang bisa gue pakai cuma di Adem 400 Pro. Setelah ada mounting-nya ini, gue tinggal pasang. Ini. Kemudian dikunci bagian sebelah sini. Oke. Okay. Dan Jadi dari sini kita bisa bisa langsung pasang. Dan kita bisa langsung otomatis setel. Nah. Oke. Okay, jadi apabila kita nyalakan sekarang... Uh, Nah, kita dari mode yang lain nih, kita bisa langsung lihat bahwa di situ ada bayangan yang berbentuk bulat-bulat. Ini seperti yang ital ngomong tadi, bulat-bulat. Oke, di situ sudah ada ital. Nah, dari sini kita sudah bisa langsung setel sebenarnya uh, seberapa zoomnya Kita bisa lihat di situ bagaimana kita bikin zoomnya, zoom out, berapa tajam segala macam. Nah, tetapi untuk saat ini kita nggak bisa kontrol seberapa besar uh, buletannya dan... Kita bisa kontrol buat kecil, tapi untuk ketajaman itu akan akan sulit karena tidak akan jadi tajam gitu, karena e, bentuknya yang terlalu besar. Nah akhirnya kita akan butuh butuh yang namanya gobo, gobo itu adalah bentuk-bentuk yang dimana kita bisa bentuk itu untuk supaya cahaya bisa menerobos. Dulu sebelum ada, gue pakai kayak gini-ginian nih. Jadi kita gunting gitu ya. Dan akhirnya kalau pakai misalnya pakai projection lamp itu akan kelihatan banget geriginya, jadi tidak bisa dipakai nah dari godox itu juga ada kayak gini jadi kita bisa bentuk uh, bentuk lightnya untuk jadi irisan seperti ini tuh jadi dia ada dua dua, dua peralatan masak itu nah jadi kita bisa bikin lightnya benar-benar tajam seperti ini nah dan kita bisa besarin kecilin segala macam dengan dua ini jadi ini ini ini uh, tool yang amat sangat berguna banget buat buat kita kontrol seberapa terobosan cahaya yang mau kita kita pakai gitu oke jadi seandainya kalau misalkan gue shoot dengan kondisi seperti ini uh, ini akan menghasilkan terobosan cahaya yang kira-kira jadinya seperti itu ya seperti ini nah dan kita bisa gedein atau kecilin menjadi sesuatu yang kira-kira seperti ini jadi kalau kita shoot lagi ini, ini gunanya oke okay. ada lagi uh, sebenarnya yang lain yaitu dari Godox itu ada alatnya namanya SA06 ini gunanya kalau tadi misalkan gue bikin lingkaran terus, jadi gue mesti bikin banyak lingkaran. Nah dari godok tuh ada ada yang seperti ini. Jadi kita bisa mengatur seberapa besar atau se seberapa kecil lingkaran yang kita mau gitu. Oke, okay. jadi dari sini ini tinggal gue pasang di sini. Hmm. kemudian di, di sana kita bisa lihat lihat seberapa lingkarannya akan terjadi oke okay. dari sini kita bisa gedein apa kecilin lingkarannya tuh sebesar apa yang kita mau oke okay, seandainya gue pengennya lingkarannya kira-kira sebesar ini oke okay, kemudian gua akan fokusin uh, cahayanya sehingga shadownya akan lebih fokus oke okay kita akan coba shoot sehingga kita bisa mendapatkan hasil kira-kira seperti ini oke mungkin gua akan tambahin sedikit powernya sesuai again nah dari sini kita bisa dapat lingkar uh, hasil yang lebih ke arah bulat mungkin tidak akan bulat sempurna karena sebenarnya bentuknya memang nggak bulat tapi kalau bahasa Ital itu segi banyak gitu <mukalan> segi banyak ya. <mukalan> segi banyak karena banyak banget seginya gitu tapi ya ya ya still still oke okay, gitu ya kemudian eh uh, kita akan coba shoot dengan kondisi seperti ini nah dari, dari foto yang ini kita akan bisa lihat bahwa bahwa uh, sebenarnya Fokus yang kita ambil itu sebenarnya cuma di bulatan itu, sedangkan yang lain itu tidak sebenarnya tidak agak sedikit terlalu gelap karena mungkin agak uh, tidak terkena cahaya. Ada sedikit kelihatan fotonya ada sedikit bayangan sedikit karena itu pantulan karena ini kan dindingnya putih sekarang putih jadi dia tetap mantul namanya dinding putih akan tetap mantul. Nah sekarang gue akan bikin satu konsep yang sederhana banget uh, Dimana mana gue akan mulai mewarnai shadownya. Nah di sini gue akan pasang satu buah uh, d 400 Pro. Di sebelah sini, yang akan gue bounce ke atas untuk men menjadi fill dalam ruangan gitu Dan ini akan gue kasih gel biru Nah jadi ini sudah ada attachment dengan standar reflektor Which is gue kasih gel warna biru uh, Buat kemudahan gitu ya Kemudian gue akan nyalakan dan gue tembak ke ceiling atas Jadi gue harapannya adalah itu akan membuat ambience yang berwarna biru Oke okay? Kemudian gue akan nyalakan yang tadi gue shoot dengan F28, uh, F28 ISO 160, dan uh, ISO 100, dan shutter speed 1 160 dengan A400 Pro. Kamera yang gue gunakan adalah Sony A7R4 dan uh, lensa FE85GM, F14, dan ini menggunakan trigger godox. Nah, Gue menambahkan satu lampu lagi, which is gue akan kasih powernya kira-kira di seper 4 misalkan. Tadi powernya gue tembak dengan seper 2 plus 0,7. Nah sekarang Gua akan isi fillnya dengan contohnya sepertiga 32 gitu ya. Sekarang kita akan coba shoot. Oke, okay. hasilnya kita bisa lihat bahwa... Oke, okay. uh, nuansanya jadi agak sedikit terlalu biru. Mungkin ini selera lah ya. Uh, cukup oke okay gitu. Tapi mungkin menurut gua detailnya agak sedikit terlalu uh, terang gitu. Sedangkan gua lebih pengen itu agak sedikit terlalu gelap. Which is sebenarnya ini udah udah cukup oke okay sih. Tapi kita akan coba untuk kita bikin detailnya dari seper tiga dua kita turunnya jadi seperempat empat. Turunin satu stop supaya dia cuma jadi sekedar kayak siluet. Try again. Oke okay, lagi. Oke, ini lebih ke arah uh, lebih dark sedikit, cuman ada ambience birunya. Jadi teman-teman bisa pilih mau apabila memang terasa kurang kenceng, ya tinggal ditambahin aja. Kayak tadi mungkin menurut gue sepertiga dua tadi udah oke okay gitu ya. Kita coba akan shoot beberapa shoot dengan sepertiga dua powernya. One, two, good lagi ganti. One, two, good ganti kakinya. Good, one, two, again satu dua. Oke, okay. jadi kita bisa dapat hasil kira-kira seperti itu cuma dengan menggunakan dua lampu gitu, satu dengan uh, projection ini. Mungkin kadang-kadang ada teman-teman yang akan bilang bahwa apakah kita bisa lakukan itu dengan snoot? Itu nggak bisa, jadi ini adalah sebuah modifier yang tidak tergantikan karena sifatnya lebih ke arah projection. Jadi untuk membuat sebuah cahaya yang keras cuma bisa pakai projection ini dan ini biasanya dipakai kayak buat projector dan lain, -lain Supaya hasilnya tetap clear, tajam, nah itu mesti pakai namanya projection attachment. Selain itu ada juga dari Godox juga ada uh, ada attachment-nya yang kira-kira seperti ini. Jadi ini ada yang namanya gobo holder Dimana mana di Godox sendiri ada bikin berbagai macam pattern yang bisa kita bikin gitu ya, kita pakai. Kita akan coba mungkin di uh, pattern-patternnya. Yang ini gua akan coba kecilin. Ini bisa untuk kecilin, gedein buletannya. Nah, begitu kecopot dia akan jadi berubah jadi besar. Nah, sekarang kita akan coba pakai yang ini. Oke. Okay. Kita lihat efeknya akan jadi seperti apa kira-kira. Nah, kita sudah bisa lihat bahwa di Ital itu akan jadi terjadi efek kira-kira seperti itu. Oke, okay. tapi kita bisa lihat bahwa di Ital itu sebenarnya saat ini ee, cahayanya amat sangat gelap tuh. Jadi pas banget di Ital gelap. Jadi kita bisa lihat coba apabila kita shoot gitu ya. itu akan jadi hasil yang seperti ini di mana italnya dari ital sendiri mukanya mungkin agak sedikit uh, gelap. di mana kalau misalkan kayak kita kasih satu lampu lagi mungkin akan akan akan nice banget gitu ya. cuman kebetulan lampunya gue saat ini cuma ada dua gitu. cuman uh, dari foto ini mungkin teman-teman bisa lihat apabila kita punya satu cahaya lagi yang buat uh, meninari ital atau kita punya satu projection attachment lagi yang buat kita bisa bikin satu bentuk lagi di ital itu kan akan keren banget nah ini semua kan gampang banget jadi teman-teman tadi udah lihat sendiri bagaimana saya set uh, dua lampu ini untuk menghasilkan foto-foto seperti ini jadi kalau misalkan mau kita akan coba kalau mau oke sebentar saya akan coba something oke jadi gue menambahkan uh, mendadak gue tadi dapat satu pinjaman lampu Godok AD1200 Pro gitu ya jadi yang gue taruh di sini gitu uh, kemudian gue pasangin satu snoot satu itu gunanya hanya untuk uh, memberikan sedikit cahaya di mukanya Ital gitu. Jadi Ital akan lebih menghadap ke arah sebelah sini gitu. Jadi ah, ya kira-kira akan kira-kira kan -kira seperti itu. Agak dongak sedikit coba. Nah, ya kira-kira akan seperti itu. Dan kita akan coba shoot lagi. Jadi gua akan coba powernya di seperempat 64 Karena gue sebenarnya cuman pengen uh, ngasih sedikit uh, feel doang di mukanya gitu. Nah. Dari sini kita sudah bisa mendapatkan hasil yang seperti ini. Oke, jadi kita akan shoot seperti ini. Tuh, yuk lagi. Good, again, one, two. Lagi, satu, dua. Lima shot. One, two. One, two, three, four, Five, oke. Okay. Jadi kira-kira kita sudah dapetin hasil yang kira-kira seperti ini. Jadi uh, saya sudah kasih kasih uh, sharing ke teman-teman bagaimana sebenarnya kita menggunakan godok SAP projection attachment ini bisa kita combine untuk menciptakan banyak sekali kreativitas yang teman-teman mungkin harus coba sendiri sih. Nah kedepannya juga gue harapin bahwa ini ini gobo-gobo ini akan jauh lebih banyak sih. Jadi yang saat ini masih kekurangan adalah bentuk-bentuk dasar kayak garis, mungkin jendela segala macam. Yang gue harapin sih, kalau nggak salah gue lihat di luar sudah ada. Mungkin kita harapin uh, ini bakal cepat masuk Indonesia. Nah, ini semua produk ini gue dapetin dari Dos gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen cobain uh, project investment, gobo dan lain-lainnya bisa kontak langsung ke Dos karena Dos juga memang merupakan salah satu distributor resmi dari Godox di Indonesia dan teman-teman bakal dapet. Garansi yang memang resmi dari Godox Internasional. Oke okay, segitu aja mungkin thank you banget buat Ital Ital yang ada di sana. Terima kasih. Yeah. Yang sudah menjadi uh, model di sesi sharing singkat hari ini sampai ketemu di episode berikutnya. See you and bye bye.